Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Fitri. Halo, okay, nanti sekarang aku lagi ada di pasar malam. Aku mau beli makanan dulu. enak banget Oh, sama. Guys. Ini unik banget harganya cuma 50 Nne atau 25.000 banget bagiannya, entah siapa yang mau ngabisin <laughs> oke okay guys, terima kasih banyak yang udah ikutin video ini sampai selesai, jangan lupa kalian subscribe like, comment, and share kalau ada halo guys, aku pengen nyobain ini ya jadi cara bikinnya tuh unik banget pakai daging itu ya daging panggang tapi caranya tuh pakai mesin muter-muter gitu untuk nah, rotinya yes oke ada apa aja di dalamnya kita lihat ya Jadi isinya itu ada bawang bombay, tadi daging panggang ya, daging panggang, terus pakai Mayonnaise, saus. Oke, okay. jadi ini ada dagingnya, Pakai mayonis, dagingnya tuh daging panggang ya dia panggang dulu atau dibakar itu pakai cara banget tadi aku lihat oh ini ada irisan kol ini ada irisan kol apa lagi hmm, atasnya ada mayonaise sama saus kecap dia aku kasih Aku bilangnya pedes ya, pedes enggak terlalu sih. Yes. kalau kita buka banyak banget ternyata isinya. jadi pas di bawah itu kol terus baru dikasih daging namanya daging asap apa daging panggang ya terus baru dikasih mayonaise, saus sambal terakhir dikasih bawang bombay Ada juga sih, kalau pengen rasa barbecue juga boleh. Sebenarnya kita bisa request ya, mau no rasa apa atau yang orisinal. Oh yes, mau cicip ya. rasanya empuk banget. Untuk daging ayamnya tuh udah empuk banget ya. Rasanya enak banget